Halo, saya, Parbur, ah, ini adik saya, halo, kami dari halo, halo, Ini halo, namanya yang apa yang menikah halo, halo, halo, ringo. Ini yang menikah Tiar halo, Baban. halo, ya kami ya halo, Sinta lantai 2 halo, halo, pagi jangan lupa nonton di gedung Sinta. halo, halo, halo, halo, halo, halo, <laughs> jangan ya. jangan, lupa, eh, jangan lupa datang festival ya, ke sini uh, pernikahan kan? Edward Siringel di Sinta di, lantai atas lantai Cina Cinababan di YouTube Sinta di YouTube Sinta ya, dila, oras. oras oras oras udah ketemu keluarga yang bahagia tonton kami ya guys ini kami lagi saran langsung loh bagi live di sini. <laughs> Si Solo datar lumobi kami dari paparan okupasi semua orang sepi raya pada hari ini melaksanakan pernikahan pesta adat yaitu Edward Siringoringo dengan Tiarma Boru Nababan di Sinta Ballroom lantai 2, Tangerang. Silahkan tonton YouTube kami Terima ya. Terima kasih. Assalamualaikum. a oh. Kita katakan -kata begini, saya selalu mengatakan baru. Apa yang ingin diperbuat oleh orang lain terhadapmu, perbuatlah seperti itu, Jul. Karena itulah kasih, hukum kasih, ya. Implementasi di dalam pertawinan, implementasi di dalam adat barat, implementasi di dalam rupakan barat, apa? kalau kamu baru ingin si Ringo-Ringo ini menjadi hera khasiat kita papan, lakukan dirimu parumain khasiat di malam. dengan bagaimana? di 22 Ubu Nama Bola di Bagoa-Bagoa di Bagoa-Bagoana di gua di Rohani Sipatuan itu yang pertama lalu yang kedua ada Barat tidak pernah bertentangan dengan agama. Di dalam ada Barat ada istilah dari Mandator. Kita tidak mengenal sekte. Saya katakan itu. Di dalam adat Barat ada juga kasih. Hormat Sobama Rulaula, ilem Marburu, manaj Mar tubuh Itu semua adalah implementasi kasih daripada Yesus Kristus khusus Kerala saya, Nababan Uli, ya di Nababan jarang ada bola tahun, jarang ada di sana yang namanya uh, nakap dan lain sebagainya secara harga ya, tetapi nah, di Nababan ada satu tanggal, yaitu tanggal 13 Oktober, itu adalah hari doa bagi Nababan. Dulu Nababan itu sompo, terlalu tinggi hatinya. Tetapi pada tanggal 13 Oktober tahun 55 para pepung kita melakukan doa bersama untuk memohon pengampunan kepada Tuhan. Dan itu selalu dilakukan di setiap tahun. Tanggal kita melakukan itu Kami yakin dan percaya kalianlah nanti menjadi motornya buruk kami di Tangerang. Yeah Si tu Situ Si tu mora Si tu mora Ala situala ude Si tu mora Si tu mora urju Si tu Kita di mana para anak marga seringo ringo dan hula hula perboru marga nababan dan acaranya sangat luar biasa mantap meriah dan buat rekan rekan semua orang susah orang orang Batak bila ada anak anak putri kita yang pengen melakukan pernikahan di pesta adat jangan lupa pilih gedungnya di gedung Sinta lantai dua. Dijamin mantap, AC-nya mantap, pokoknya puas. Luar biasa Buat rekan-rekan semua, khususnya uh, pada orang Batak Jangan lupa share, like, komentar, dan subscribe-nya Kami tunggu, Tuhan memberkati penuh dengan ketegangan dan akhirnya bisa berjalan dengan semestinya dengan karunia risikannya Tuhan uh, kesan-kesannya mengikuti acara di Ballroom Sinta uh, semuanya baik, semuanya bersih, bagus pelayanannya bagus juga jadi buat teman-teman semua yang punya rencana untuk melangkah ke kehidupan baru boleh dicoba-coba nih untuk meng, apa ya? Untuk mengikuti ataupun memakai jasa di Ballroom Sinta. Nah, terus kita juga mengajak teman-teman untuk nonton di YouTube acara kita. Makasih. cara uh, pernikahan dari baru kami kami sangat berbahagia dan diliput ini di uh, Youtube Sinta jadi jangan lupa untuk tonton Youtube Sinta ya, haleluya dan jangan lupa juga untuk uh, kalau mau pesta datang ke Sinta untuk mengadakannya dan malam ini sudah berakhir semua dengan lancar nah, semoga yang lain juga ikut nah hmm. untuk ini loh tempatnya nah hmm. untuk hmm. Uh, berapa orang bisa masuk sini dua seribu orang orang kan cukup hmm. banyak ya cukup banyak bisa 1200 orang cateringnya oh. eh. juga enak dan ya yeah, uh, yang videoin cantik hmm. yeah. <laughs> berlancar <laughs> Semua jalan lancar. Jangan lupa ya tonton di YouTube Sinta. Oke. Okay, Hadiradulah okay. yang mau pesta. Oke, di Sinta. Bagi yang mau pesta silakan datang ke Sinta lantai 2 di Tangerang. Oke, okay. okay, oras. oras.